Daud mengaku dosa dan memohon belas kasihan Allah Mazmur 51 ayat 1-21 Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud Ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Bathsheba Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku Dan tahirkanlah aku dari dosaku sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap engkau, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu bersih dalam penghukumanmu sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dalam dosa aku dikandung ibuku sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharwilah batinku dengan roh yang teguh Janganlah membuang aku dari hadapanmu Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan Karena selamat yang daripadamu Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, -tembok maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran, dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mesbahmu.